Kan kuapaikan segala hasratku agar kamu tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku. Dirimu, pinta, biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjak Tidurlah kau di... Biar ku tendang segala hasratku, tak memiliki diri.